sutu ya tahu ya ya Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham menjadi khas kita ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan. Ya dengan dibunuh. Ketika maksiat, artinya kan kita tidak memberi kesempatan. Itu. Allah wahai ngekei kesempatan. Ya tadi, apa, logikanya kan, Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari, supaya yang tadi siang maksiat, tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat, tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit, taubat.